Penjelasan Toyota tentang nasib Toyota Vios di Indonesia Rumor mengatakan bahwa Toyota Indonesia akan berhenti memproduksi dan menjual Vios di dalam negeri, hal ini sesuai dengan kemunculan model Yaris aktif atau Vios terbaru di Thailand, kehadiran model baru Vios ini akan segera digabung oleh PT. Toyota Motor Manufacturing Turing Indonesia TMmin dan PT Toyota Astra Motor tam Bob Azam, General Manager PT TMMIN, mengatakan produksi Vios generasi terbaru ini sedang menunggu pesanan dari TAM. Selain itu, Toyota memiliki kebijakan SOP yang mengutamakan negara yang memprioritaskan model yang diproduksi di suatu negara. Misalnya, Vios lebih disukai di Thailand, sedangkan Innova lebih disukai di Indonesia. Jadi setiap negara punya prioritas kalau berhasil akan diproduksi di tempat lain, kata Bob saat ditemui di Ice BSD City, Tangerang, tanggal 11 Agustus tahun 2022. Jadi kita bisa menekan harga dan bahan baku. Kalau tidak berhasil, kita pusing naik sampai 80%. Kami akan menunggu tam. Kalau produksi menunggu pasar, katanya.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 Bob juga menambahkan bahwa kegagalan model baru Vios untuk kembali ke produksi dalam negeri tidak terbatas pada faktor penjualan yang kecil. Jadi, kita lebih suka apa? Ada model baru, ada ekspor dan lain-lain, kami memilih yang paling efektif, prioritas adalah grosir domestik, Grosir ekspor adalah nomor satu, prioritas nomor dua, domestik besar, prioritas nomor tiga, ekspor besar, kata Bob. Sementara itu, marketing manajer PT. Tam Anton Jimmy Suwandi mengatakan pihaknya terus menjual Vios untuk saat ini dan seterusnya.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 Ada rumor bahwa Vios akan ditutup, saya rasa itu tidak benar Sebenarnya, ada beberapa hal yang tidak bisa saya katakan sekarang tapi yang pasti vios, model lama atau mobil baru kami akan selalu menjual model Fios kata Anton pada kesempatan yang sama menurut Anton penjualan sedan di dalam negeri sedikit berubah penyesuaian sistem perpajakan hanya saja jika dibandingkan volumenya dengan kendaraan non-sedan sepertinya proporsi sedan masih cukup kecil oleh karena itu Pangsa pasar sedan sendiri tidak bisa dibilang pangsa pasar terbesar, pasar terbesar masih MPV, kedua SUV dan ketiga hatchback, kata Anton. Life is a nuisance, no nuisance I try to be human, find a solution My evolution A place like this, it didn't exist You made it like this So you can go pick the bad or the good Got a glass half -washed. I know Anton juga menegaskan bahwa saat ini jumlah Vios yang beredar di pasaran masih ada, konsumen yang berminat juga dapat mengunjungi dealer secara langsung. Saat ini paling tidak stok Vios masih ada, saya perlu cek kuantitasnya, tapi saya cek ke teman-teman reseller, masih ada stoknya, ujarnya. The surface, had to cut it off before you made me worthless Torn apart, I've been torn to scar I had a given heart, but now I'm peaking smart I'm keeping up my guard, I'm hiding every card I wrote a royal flush of love, you never know what's hard With a back to the mat, gonna see where I'm at I'm a fight like I'm mad, I'm a beast Something that they can never be me, nice drive But they'll see I achieve everything while they stay salty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 I just gotta get through I just gotta get through